Tanah airku indo Pura-pura memperbaiki televisi, seorang pria merampok rumah warga. Satu penghuni tewas. Baru pulang dari sekolah, seorang siswi dijamret saat berjalan seorang diri. Tak terima dicerai, seorang pria menganiaya istrinya hingga tewas. Delapan ratus Halo, selamat siang, Briptu Putri Sana. Selamat siang juga, Pram. Ya, selamat siang, sampai Ernivia. Anda menyaksikan program CSI Catatan Seputar Investigasi program kerjasama antara RTV dengan Mabus Polri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan penting rasa aman di lingkungan masyarakat, sekaligus juga mengingatkan sahabat RTV untuk tidak berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat, karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Dan seperti biasa, selama program CSI ini berlangsung, kami telah mematuhi segera protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Bersama saya, Pramadika Samudra Dan saya, Beriptu Putri Saras Inilah CSI, selekapnya. Sapa RTV, kita buka CSI hari ini dengan informasi dari wilayah Jawa Timur. Perampokan dengan modus berpura-pura akan memperbaiki televisi terjadi di Jember, Jawa Timur. Pelaku masuk ke dalam rumah dan lukai tiga orang. Bahkan satu orang di antaranya tewas dan dua luka berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Jiger di komedian The Street. Yaudah yuk, langsung ayo kita cari target untuk komedian The Street. Nah, kita kemana nih? Kita akan ngomongin puasa. Yaudah yuk, langsung cus. Halo bro, assalamualaikum. Aman ya? Iya. Aman. bersama gua Nuril Jigur di komedia on the street dan kali ini karena kita sudah memasuki bulan puasa tapi kita tetap harus sangat tidak boleh bermalas-malasan yuk langsung ayo kita cari target untuk Komedi on the street nah kita kemana nih kita akan ngomongin puasa Yada yuk langsung cus halo bro assalamualaikum woyah logi pada yang murid nih ceritanya ya, ya.